Suatu kali Nabi Sulaiman lagi ceramah, kira-kira seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Assalamualaikum, ya Rasulullah, waalaikumsalam. Masuki, masuk tamu tadi. Tabe, Masuk, duduk. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi minta izin. Ya Rasulullah, ada pekerjaanku penting, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Saya mau izin dulu. Nabi Sulaiman berkata, "Silakan berangkatlah tamu tadi." Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi?" "Tamu tidak, ya Rasul." Nabi Sulaiman berkata, "Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi yang memisahkan antara badanmu dengan jasadmu dengan rohmu." Itulah malaikat pencabut nyawa Setiap kali datang Pasti ada yang ingin diambil Begitu? Iya Tiba-tiba dari belakang Ada anak muda diangkat tangannya Ya Rasulullah Itu tadi malaikat pencabut nyawa? Iya Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan? Betul Langsung ini anak muda benar Mati saya Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang Saya terus dia lihat Nabi Sulaiman, hati-hati kok, barangkali kau mau ambil itu Ya Rasulullah, jangan main, -main deh, jangan main-main barangkali kau yang mau diambil Ya Rasulullah, kalau begitu, bawa saya jauh-jauh Nabi Sulaiman bilang, baiklah kalau begitu sih sini Nabi Sulaiman pandai memerintah angin Memerintah jin, berbicara dengan binatang Tentu dengan izin Allah sebagai mujizat. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini Bawa di mana mau pergi, siap Terbangkanlah anak muda ini ke atas angin. Kiri, kanan, kiri, kanan, lurus, pas jauh. Dia bilang enggak dapat main, kurang ajar, kasih takut-takut. Angin angin dingin, turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. "Pa, dari mana kok?" "Dari tadi saya tunggu kau di sini. Kenapa saya tinggalkan pengajian tadi? Karena di sini kau harus mati." Akhirnya meninggal di tempat itu anak muda ini. Ia ya, niatnya menghindari kematian Faktanya dia datangi kematian Silakan buka kisah ini Dalam kitab Durratum Nasihin Yang di oleh Imam Nawawi Tentang peringatan Sakartil Maut Coba Kisah ini membenarkan firman Allah yang berbunyi Kullu nafsim saikatil maut Semua yang hidup pasti akan mati Biasanya kita kalau cerita kematian Orang anak muda langsung orang tua yang naliyat lihati yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya apa mas bos, kok kira tua dulu baru mati orang ayo, kalau harus tua dulu baru mati orang maka mestinya ibu haja yang kita tasiahi hari ini belum tiba saatnya, beliau masih muda terpilih lagi kedua kalinya tapi yang namanya ajal, tidak ada istilah kau siap atau tidak, pasti mati berarti yang jadi masalah bukan matinya, tapi bagaimana keadaanmu menghadapi kematian orang tua banyak, maaf panjang umurnya cucunya meninggal ada orang bertahun-tahun sakit eh, pembesuknya yang meninggal ada orang lama-lama ditunggu ajalnya eh, justru yang menunggu yang menimba ajalnya Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Alhamdulillah ada orang kawan saya lagi tas, lagi hot Jumat ajal menjemput. Alhamdulillah ada orang lagi tadarus, ajal menjemput. Alhamdulillah ada orang lagi sujud terakhirnya, ajal menjemput. Tapi ada juga orang lagi judi, mati. Ada juga orang. Lagi di atas per perempuan mati karena serangan jantung. Ayo, berarti yang jadi masalah sebenarnya bukan kematian itu. Yang jadi masalah, bagaimana kita menghadapi kematian itu? Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Berbicara tentang kematian, pernah lihat orang meninggal, Ibu? Bapak-bapak pernah lihat orang meninggal? Pernah ngantar orang meninggal? Sering coba kita lihat kata Nabi apabila anak cucu Adam sudah masuk ke dalam kubur meninggal ya? anak cucu Adam meninggal maka coba lihat, lihat reaksi kita pak kalau meninggal makin saya punya grup whatsapp ratusan coba lihat kalau ada di grup meninggal coba lihat pak apa reaksi teman ada yang ih, inna wa inna ih bagusnya minggu lalu masih saya ketemu paling itu reaksi Semoga almarhum diterima di sisi Allah Paling itu reaksi Tapi ada yang lagi menjegitkan pak Nah kopi paste saja ucapannya orang Karena malasnya mengerti Coba padahal teman akrab itu Kita selalu minum markup Selalu ditraktir, Dijemput Begitu kita meninggal Nah kopi paste saja itu ucapan innalillah Begitu tidak pedulinya sama kita Kalau kita sudah mati pak ayo, pangkat jabatan hilang, tidak ada gunanya coba kalau kita meninggal tiga yang ngantar kita, kata Nabi telu mantara demi Allah dua yang kembali, satu yang tinggal temani kamu, apa itu? satu begitu ibu meninggal pertama yang ngantar harta, keluar semua mobil, keluar semua motor untuk apa? mengangkut sanak saudara dan keluarga yang datang mengantar kita, keluar mobil apakah mobil tinggal? Jangankan mobil Cere Cere tinggal Keluar teriak orang Weh, cere, cere bawa pulang <laughs> Ayo Pelajaran Baru saja kita lihat tokoh nasional istri beliau wafat Ibu Ani Yuduyono Kurang apa 10 tahun jadi presiden suami Harta tentu cukup Tapi begitu masih liang kubur Ada whatsapp dikirimkan ada televisi dikasih masuk. Apa yang masuk temani kita? Kain kafan. Kain paling murah, bukan kain sutra. Mantan-mantan dia pernah menjadi istri presiden, kasih kain sutra berlapis-lapis, tidak kain kafan. Apa parfum tak kalau mati? Apa? Kapur barus. Angelman Hugo Bos, tidak ada. Ayo ini ada cerita soal harta. Ada nah, orang kaya sekali, banyak duitnya. Ketika usia senja dia panggil anaknya, "Nah, kalau saya masuk di kubur nanti, tamatikak 50 hari, 40 hari nah, ambil mako hartaku 50%." "Berapa hari, Pak? 40 hari, mo, nak? Karena di situ masa-masa kritisnya orang dikubur. "Nabi jangan nih Pak. Pa. Ndak ada gunanya itu harta. Jangan mati." nggak mau kak, kecewa bapaknya dia panggil istrinya kalau begitu kamu mau pali, bu. temani Kak nanti masuk dikubur apa bilang istrinya anakmu saja tidak mau, apalagi saya dia panggil adiknya sini kau dulu, saya kasih sekolah kau dulu itu nah, kasih temanikan dikubur 40 hari, e, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya kecewa lah ini orang tua dia bikin saya embara siapa yang mau temani saya, ambil harta 50% didengar sama paket miskin di kampung itu Betul-betul miskin, apa kerjanya? Penebang kayu di hutan, maka dia bikin kontrak setelah meninggalin orang tua. Betul, masuk, begitu dia masuk, dibikinkan tempat, pengantar semua kembali, datang balik kaki. Kenapa ada orang hidup di sini? Langsung dah jadi, datangin orang mati. Kenapa ada kau di situ? silakan pengadilan saya. Itu orang miskin ada perjanjian besar, orang mati kalau saya teman 40 hari nah kasih ke hartanah 50% kau oh, miskin kah? miskin, apa saja kau punya nah bilang, kampak ji pak, boleh ditanya, dari mana itu kampak oh, satu hari ditanya pak, penjelasannya satu hari sampai sore nah bilang, karena sore, eh besok dilanjutkan balik balikkan datang lagi hari kedua, tuntas itu dari mana, lalu ditanya lagi kau gunakan itu apa kampakmu ditanya lagi, satu hari dijelaskan, eh sore dibalikkan lagi Hari ketiga, siapa yang beli itu kayu yang aku ambil? ada lagi. Hari keempat sampai hari keempat puluh. Begitu hari keempat puluh, orang sudah pada kumpul di atas kubur. Wih, jago ini selama ini. Begitu lompat karya ke hari keempat puluh, datang semua orang. jago, ambil maku puluh persen. Apa? Nggak buang keempatnya. Apa lima puluh persen? ini keempatku saja. saya empat puluh hari kan ditanya. Dan kau ambil apa itu? Hati-hati yang punya mobil banyak pak banyak pertanyaanmu nanti. Engkau ketawa serius kali ini. Hmm. Dari mana itu rolexmu? Kalau pilihan enggak bisa adalah pak gaji itu. Dari yang anu anu apa? Masih hmm, kapok. Oh. Dua harta. Yang kedua yang mengantar kita siapa? Keluarga. Ngantarlah suami kita Ngantarlah anak kita Begitu kita masuk kubur Suami mau masuk Hei. Ada temanku di Makassar Mendingan istrinya Bu bengkak matanya Bengkak matanya pak Apa dia bilang Separuh nafasku hilang ustaz Rasanya saya tidak bisa melanjutkan hidupku Inilah istriku yang paling baik ustaz Saya bisa seperti ini karena istriku sang hebat juga ini barusan laki-laki saya dapat seperti ini beberapa bulan kemudian saya pergi jogging lapangan olahraga kareposi ketemu kak lagi ada anak temani perempuan cantikmu dan tidak pakai celbak saya tanya aja siapa itu temani kian yang baru pasti, aduh de deh ibu, jangan ibu, begitu ibu meninggal suami tak mau masuk kubur ini lagi dan jangan disalahkan memang boleh ya, betul. Hmm, apa masuk maki di kubur kita suamita Endre yang reyeng ini tempat tidur tak? apa dengan istri barunya maka demi Allah yang ikut menemani kita yang ketiga setelah harta keluarga yang ketiga inilah amal kebaikan dan amal kejahatan kalau almarhumah selama jadi anggota dewan Menerbitkan perda yang betul-betul menjunjung hak asasi kemanusiaan Yang menjunjung dan memuliakan orang-orang baik Banyak membantu kemanusiaan, banyak amal-amal kebaikan Maka selama perda itu dijalankan di kabupaten ini Selama itu almarhumah mendapat kiriman pahar Pusahin Bikin perda pendidikan gratis Bikin perda pendidikan baik. Nah itu selama itu perda dilaksanakan. Maka selama itu orang yang meninggal dapat kiriman amal. Sudah kembali? Nah sudah. Tiga inilah yang mengantar kita. Tapi kata Nabi dari tiga ini hanya satu yang setia menemani kita. Begitu sudah kembali seluruh pengantar masuk maki kita dikubur Maka datanglah malaikat. Yang pertama, malaikat tanya, "Bukan berapa kali kau periode jadi anggota DPR? Berapa mobilmu? Berapa pangkatmu kau lahir, Apa kau punya deposito? Tidak, tidak akan ditanya itu semua. Apa pendidikanmu? Apa jabatanmu? Apa pangkatmu tidak itu yang ditanya?" Maka pertama ditanya, "Ada lima hal, tapi kalau baik sholat, tapak tidak usah cemas." kalau solatnya dipelihara dengan baik pertanyaan lima ini bukan kita yang urus maka begitu datang malaikat ini orang baik, seperti orang baik solatnya marah buka siapa Tuhanmu maka dia akan menjawab undur kok dasar waktu kau hidup kau rajin pelihara saya sekarang saya yang jaga tadi marah buka siapa Tuhanmu solat kita menjawab Allahu Akbar mungkar di kepala dia tahu lah jawab baru sahabat apa ini ditanya lagi man nabiukah siapa nabimu sholat kita menjawab lagi ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah yang kita baca ketika tahiyat. wih mungkar tambah geling kepala dia tahu lah tambah jahul anak pun awinnya itu kalau baik solatnya hmm. akhirnya mungkar dia bilang kir kir kir nakir kau maju pikir nabilah nakir sedangkan kau mundur mungkar apalagi saya saya wakin Nabila mungkar nakir kalau begitu kita naik melapor kepada Allah naik melapor kepada Allah Ya Allah ada hambamu mati saya tanya marah buka dia jawab Allahu Akbar Allah menjelaskan Oh. Bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat Pak waktu pengantin baru? Uh, saya waktu pengantin baru rasanya cepat sekali pagi. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, datang solat, tapi hari Jumat saja, itu pun terlambat datang paling cepat pulang, hati khutbah dia tidur data tanpa malaikat lama mau kita tunggu cilaka. Kalau itu banyak sekali ceritamu di pangka-pangka. Oh data malaikat nampu tarbiu hmiadunya pak, palu-palunya. Tanya marah buka siapa tuhanmu? Itu dulu orang baru datang. Biar malaikat ngutuk nago Tanya lagi marah buka siapa tuhanmu? Kaget kan sudah ya yang maha esa. Eh langsung disemes. Ini, ini bangsa Indonesia beres pancasilanya tapi tidak beres sebayanya. Oh, Itu kalau baik sholat pak Kalau tidak baik sholat hati-hati Makanya Kalau saya selalu ceramah pak Sholat aja ditekankan pak Kalau ada rendah beres sholatnya Jangan percaya Pak Wagub Kalau mungkin angkat asisten, pegawai, pejabat Lihat saja sholatnya kalau dia Islam kalau dia tidak beres, sholatnya jangan percaya, Pak. Tuhannya saja dia tipu. Apalagi kita. kita, kita percaya, pembohong itu orang gak sembahyang, Pak. Tuhannya saja dia tipu. Ayo. Kapan ini kita orang Islam banyak gak sholat? Coba lihat, perhatikan. Kapan kita orang Islam banyak sholat? Tuh, ibu-ibu, kalau ada pengantin. Iya, maki. Mukanya, nakira tembok. Coklat biru, abu-abu, keren siapa alisnya palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, pantatnya gabus. coba, Hai. tiba waktu sholat, tidak pergi sholat, kenapa? make up yang jadi masalah. ayo, hah? Boleh kami boleh ibu silahkan dandan. -dan. Yang penting niatnya menyenangkan nanti suami supaya suami bangga jalan di depanmu. Hmm. Tapi jangan gara-gara nikah -gara tidak sholat. Gimana caranya start? Wuduk dulu. Sudah wuduk, baru nikah. Sudah itu tahan kentut. <tuh> Tapi sudah di wuduk, eh, batal. Tapi <tuh> sedikit jika keluar, sudah habis tetap batal. <tuh> ah bagaimana kalau jabat tangan nah ini, jabat tangan Imam sapi tidak boleh batal huduk kalau Imam sapi. Imam Ahmad selama kau tidak nafsu tidak batal makanya saya kalau mahasiswaku di yang cewek-cewek cantik saya tidak mau jabat tangan begini ke saja, kenapa? masa Ustaz nafsu sama mahasiswa saya manusia masa Ustaz Ayah tidak mengatakan la takrabu sina illa Ustadz Jangan dekati sina kecuali Ustadz Biar Ustadz kalau cewek cantik hancur. <SILENCIO> Makanya saya kalau cewek saya begini saja. Ya. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklim yang usianya 60, 70 dan sudah bau salompas. <SILENCIO> saya jawab tangan lah. Enggak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. <SILENCIO> lah kalau dia nafsu sama saya. <SILENCIO> Ayo. Ah. Apa lagi yang membuat kadang kala ibu-ibu tidak sholat selain make up apa? jilbab uh, jilbab sakaratil maut. Ada tingginya 2 meter. Naik ikat, ikat memang itu untuk di leher. 2 meter itu karena kasih bunga. Karena naikan nggak bisa digoyang itu lehernya. Ah, tiga tiga tiga lapis kuning biru abu-abu nah kasih miru lagi sedikit ada milik miliknya, ah ada kayak pohon-pohon di belakang <tose> cara kira ibu itu kalau ada pengantin ah eh hair sudah tidak bisa goyang, bajunya ketat, krotnya juga ketat, airnya jalannya begini lagi dia jalan nih. si lesehan <tose> udah perri perri kau bilang tuh tajuh, kasih, bilang <tose> bilang jawab, airnya tidak sholat. Suaminya bilang, bu, pergi ke sholat, bu. Sadar kau, pak. Sadar, tak ingin ke surga pergi sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku, dua jam dipakai ini. Hah, gara-gara tidak pakai, gara-gara jilbab dia tidak sholat. Ayo, buka itu Quran. Bapak-bapak yang malas sholat. Buka itu Quran. Buka surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, sekali meninggalkan sholat, Allah hukum satu hari di neraka. Berapa namanya sehari neraka, seribu tahun ukuran dunia? Jangan remeh sholat sholat, Pak. Perintah puasa Allah tidak kuasa. Coba. Tapi Allah kalau sholat sol Bapak tidak kuasa tetap Islam. Bapak tidak haji tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, tuh buka Al-Quran, surah Al-Fat, ayat 29. Kalian tidak sholat. Ya ayuhan allah dina aman wahai orang-orang beriman kalau kalian tidak salat kalian kafir di hadapan Allah Muhammad al Rasulullah wadina ma aku asidawal al kufar ruhama ubainahum tarafum rukkaan subjada kalian orang Islam kalau dia tidak salat kafir di hadapan Allah ayo kalau bapak tidak puasa tiga tahun berturut-turut tobat hari ini bayar puasa yang lewat, tidak tahun itu selesai bayar puasa, tidak ada dosa bapak tidak haji padahal sudah mampu pergi tahun depan haji, selesai haji tidak ada masalah tidak bayar sakat empat tahun berturut-turut bayar sakatnya besok, tidak ada persoalan tapi ketika bapak tidak sholat subuh tadi, bagaimana caranya bayar? ayo yang tidak sholat subuh tadi, bagaimana caranya bayar? hah? bagaimana? Bilang, besok, ya besok untuk besok Dua kali tak sembahyang subuh besok, lebih salah lagi. Tidak ada. Begitu lewat, tinggal tunggu hukumannya. Saya kasih lagi contoh bahayanya orang tak sholat, Pak. Pak Wakil Gubernur. Ada anak buahnya, tidak jelas terjadi. Beleng-beleng. Dikasih kursus, tetap dongok. Kasih amanah, tak terjelaskan. Kasih pindah ke pulau. Pulau terpencil. Kasih pulau terpencil Ini pegawai Tidak senang di pulau tersebut Masih ada pilihannya Apa pilihannya? pensiun dini berhenti saja di pegawai Tidak ada urusan Masih ada pilihan Pak Kapolda Dia mutasi polisi Ini tidak kinerjanya tidak baik Mutasi pindah ke pulau Masih ada pilihannya Apa pilihannya? Berhenti saja di polisi Tapi kalau bapak masuk kubur Senang tidak senang tinggal di situ ndak ada pilihan buku kembangkan Dan siapa yang paling tersiksa ketika masuk di kubur Al-Mutahawiliwissolat Mereka yang menganggap enteng sholat Apa susahnya sholat? Puasa satu hari kita lapar pak Mulai subuh sampai maghrib kita lapar Datang teman tak ajak kita rak contoh. Tergoda iman Hayo. Haji Satu bulan kita menderita fisik kita Tanah Suci Mekah butuh duit puluhan juta ngantri belasan tahun sakat perlu duit tapi solat apalah santa tidak mau apalah Santa tidak mau solat Allah kasih keringanan Ustaz saya tidak tahu bacaannya wala ta'i asumir raufillah kata Allah jangan kau putus asa kau tidak tahu bacaannya datang kau berjamaah di masjid kalau imam sudah baca kau diam saja sah eh, tidak ada ku baca Ustaz, sah gimana caranya imam yang baca, anu saya ucapkan amin yang kurang sah imam yang bagi dibacanya ustadz saya tidak bisa kena air tayamum allah kasih keringanan tayamum Gimana caranya Tayamu? Letakkan telapak tanganmu di dinding. Letakkan telapak tanganmu di kalau dia di atas pesawat di kursi pesawat. Letakkan telapak tanganmu di dinding mobil kalau kau di atas mobil. Usap wajahmu satu kali tiga kali lebih baik satu kali sudah sah. Sudah itu usap lagi kedua tanganmu selesai. Meskipun ada juga orang pernah Tayamu saya lihat dia kasih begini telapak apa di pesawat baru dia kasih begini. <tuh>, ada kayu <tuh>, Tidak, untuk mulut tidak, cuci kaki tidak, tayamum buka saja usap dengan jari sampai ke siku selesai. Ustad, tidak bisakah si berdiri karena kita lagi bawa kereta, bawa mobil. Allah kasih keringanan, sholat duduk kok. Kasih tahu dulu di samping pak, kalau dia enggak tahu, non muslim misalnya, kira-kira nah, gila -kira, kira, nanti begini-begini saya kasih tahu dulu, yang diganggukan ah, saya lagi sholat hmm. sudah sholat, Allahu Akbar kalau ruku, kepala saja kasih goyang Allahu Akbar itu ruku kalau sujud, badan ikut ditundukkan Allahu Akbar Allahu Akbar selesai, hmm. ustaz, saya tidak bisa duduk ustaz Allah kasih lagi keringanan You baring deh, baring kok. Gimana caranya? Misalnya sana kiblat, ah, sini, ya, sudah, kepala di sini, kaki ke sana, sudah, Allah Akbar, Hamidah, kepala sudah tidak goyang, tangan saja, tidak bisa kaget itu Ustaz. maka sholat pakai isyarat, mana namanya sholat pakai isyarat? Mata saja kasih goyang-goyang begini, pak, Allah Akbar, Hamidah, Allah Akbar, ah, itu ini amat, kakak tangan sudah tidak bergerak. Tidak bisa juga seperti itu Ustaz Allah masih kasih keringanan Apa keringannya? Sholat kau dalam hati Bagaimana caranya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam Seluruh bacaannya kau baca saja dalam hati Mulut tidak bergerak, mata tidak bergerak Dalam hati saja Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud Saya diimpus Ustaz Silahkan sholat pakai impus Saya di pemper, silahkan sholat pakai per Allah tahu Bapak lagi sakit uh, Apapun apa Nggak bisa juga salat dalam arti ustaz. Ambil kain putih bungkus bawa dikubur. Mati nih. Apa? Apalagi enggak alasan tanda Pak. Saya polisi ustaz, lagi jaga keamanan dalam Islam. Saya tentara lagi jaga keamanan. Allah kasih keringanan namanya salat salat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Eh misalnya orang demon sana, bumi habis magrib eh mau masuk maghrib belum pakai sholat asar. silahkan sholat dalam keadaan berdiri bagaimana caranya coba kita 10 orang 5 di depan jaga demo hmm. 5 di belakang eh yang di depan dulu selesaikan sholatnya satu rakaat selesai satu rakaat yang di depan yang di belakang lagi selesaikan yang di depan lagi siaga boleh ya siaga begini yang di, yang di belakang lagi selesaikan satu rakaat selesai satu rakaat yang di belakang yang di depan lagi lanjutkan rakaat keduanya begitu seterusnya hmm. Apa? begitu pentingnya sholat maka tidak ada pak Kalau bapak tidak sholat Aksesah kok dikubur Apa orang yang sudah masuk alam kubur Sudah masuk ke surga Rasulullah sudah sampai surga Belum Abu Jahal sudah masuk neraka Belum Mereka menang Kemana Transik dikubur Dan orang yang tidak beres sholatnya pak Disitulah diatasakan siksaan dalam kubur Apa mereka tidak beres sholat Sholat yang paling mudah makanya ketika setan kita mau sholat pak, setan mati-matian goda kita bagaimana caranya ayah wassalat mulai benda goda kita, sebentar sebentar, sebentar lagi banyak tamu kadang kala kita berdoa kenapa hidup susah Ustaz? saya dagang, bangkrut saya kota DPR, dah terpilih rumah tanggaku kacau istriku suka ngamuk anakku gak mau dengar bisnisku berentakan saya tanya satu saja, sholat juga baik di sholatku, itu dia, itu sebabnya jangan aku bicara masa ada orang susah hidupnya kalau baik sholatnya, Tuhan apa itu Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatku Ya Allah perbaiki hidupku, Allah kabulkan doa tak. Ya Allah sempurnakan bahagiakan rumah tanggaku, Allah kabulkan dengan cara apa? Coba lihat dia bilang, Hayyallahsalla, sini kau pare, kalau mau kau baik hidup. Hayyallifallah, Tahu dah artinya itu Hayyallifallah. Wahai sini kau, saya kasih kau kemenangan. Itu. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Coba miliang, Wakapolda. Pak Wagu, ada itu ajudannya, coba lihat beliau-beliau kalau panggil ajudan ajudan langsung dari, siap. itu ajudan, biar tidur makan dalam kotek langsung lompat, siap nah, buang itu kuenya, siap pak siap komandan kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan tunggu dulu pak dia mau pendendek kepalaku ajudan, bapak nak lihat saya sibuk Bee. coba itu manusia ada pensiunnya, ada hilang jabatannya begitu takutnya kita sama manusia. Tapi ketika Allah panggil kita dalam sholat, Ayahalala, apa kita jawab? Tunggu, lagi meeting. Kita <SILENCIO> tahu, yang bilang Tuhan urus paling meeting. Pantas, duit kita bermiliar-miliar, tapi tidak ada kedamaian yang kita dapat. Kenarlah, Karena sumber kedamaian kita jauhnya. <SILENCIO> Saya sholat, yang start, yeah, yeah. kenapa hidupku bermasalah? Memang, bapak sholat yeah, yeah. tapi tidak ikhlas. Ayah, masalah asar lagi, baru bisa bayar dulu Duh, oh, ikhlas kok? Yeah, nanti yeah, nanti p Saya sholat, justad. betul blom, sholat tapi main-main. iya, nanti saya hubungi dengan pasangan. Oh, iya, iya, iya, iya, iya, ada yang sholat pantang luko tikut. <SILENCIO> Allah akbar. Ada hmm. Ada juga ini di Allah. Ada juga kulit di masjid itu sembaya emak keju keju. Ada juga sholat cari duit. Allah akbar. Tadi waktu seratus ribu. Jadi pulsa lima puluh jadi bensin tiga puluh ribu. Nah, ini dua puluh doh, allah. Allah, Assalamualaikum. Oh di bawah sade. Selama sholat kuatnya mencari. Ketawa ki karena kita bayangkan diri sendiri. Ayo. Tapi kenapa pada itu stase ya? tidak sembah ya Ustaz, tapi baiknya hidupnya acalik terpilih bikin usaha, proyeknya jalan terus tapi tidak sembah ya Ustaz yang kisah lagi, memang ada orang seperti itu tapi apa yang kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu duitnya banyak, tinggi pangkatnya tapi takut sama istrinya ada yang begitu Pak kenapa yang membentuk darah daging istrinya adalah makanan haram sehingga ndak takut sama suaminya. baru satu jam pergi suaminya menelpon kau Pak ada jadi ikan balik balik kok, mana kok di kantor, foto dulu baru kirim hmm. nah tadi kan suaminya tahanan kota apa yang kita tahu, tidak banyak memang duitnya tapi apa yang kita tidak tahu, anaknya durhaka di kantor dimuliakan, di kantor dihormati semua orang pengen puang, semua orang bukakan pintu kalau dia lewat tapi apa yang sampai di rumahnya mau dilempar sama anaknya masih SD ayo apa yang kita tidak tahu anak gadisnya pulang jam berapa jam tiga dini hari lompat pagar apa yang kita tidak tahu banyak duitnya tapi banyak juga larangan makannya dilarang makan nasi dilarang makan daging dilarang makan gula dilarang makan garam dilarang makan roti apa yang bisa namakan ubi rebus duitnya 7 miliar tapi ubi rebus saja sana makan kenapa? karena sholatmu tidak beres maka menderita pertama orang yang masuk dalam kubur Mereka yang tidak baik sholatnya Sudah Sudah diantarlah kita Maka kata Nabi putuslah segala kebaikan-kebaikanmu Putus semuanya Tinggal tiga hal Apa itu? Pertama kata Nabi Yang bisa menyelamatkan kamu Yang bisa menolong kamu sudah di dalam kubur Anak soleh dan soleha Mudah-mudahan almarhumah Mewariskan anak-anak yang baik sehingga anak inilah nanti yang akan menerus menjadi amal kebaikan buat almarhum. demi Allah almarhumah sekarang lebih membutuhkan dua rakaat daripada dunia dan isinya kata nabi, kalau orang sudah masuk di kubur kata nabi, mereka lebih butuh sholat yang dua rakaat dari anaknya daripada dunia dan isinya makanya almarhum almarhumah, kewajiban kita sebagai suami, diri anak-anak beliau supaya anak beliau nanti menjadi anak yang soleh dan solehah yang meneruskan kebaikan-kebaikan buat tibuknya tapi sayang seribu sayang kita orang tua kita lebih bangga kalau anak kita jadi insinyur, jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara tapi kadangkala -kadang kita tidak bangga kalau anak tak hafal Quran kita malu kalau anak kita tidak dipegawai tapi kita tidak malu kalau anak kita tidak pernah berjamaah di masjid kita malu kalau anak kita tidak terpilih anggota DPR tapi kita tidak malu ketika anak gadis tak dibawa cowok yang bukan mehrimnya pada demi Allah mereka anak-anak kita inilah nanti yang akan mengirimkan doa-doa ketika kita sudah di alam kubur. saya tanya kibu kalau ibu bu, kalau mati kip, nanti siapa doakan Ah, nah tak? jangan maki harap jangan maki harap, kak, jang harap betul jang harap. jangan harap suami betul jangan harap eh, nah, hey, sedangkan ada orang pergi tawaf, istrinya beli belian sedikit, meninggal di kisru pertamanya, namanya Hasanah, tawafi kor dan suaminya, Rabbanahati nafid dunia Hasanah, Wafil akhirati Hasanah, wakina nar Ini Fatima istri keduanya, mau nah, Hasanah terus, ya terus, terus, nah, sudah mati, dalam matinya nih istri kedua Nafatima. Rabbana atina fi dunia hasana wafil akhirati hasanah wakina azabana marai justrinya di putaran kelima lima nak tempok kepala nak heh hasana hasana mati hasana terus kau pikir dia sudah mati saya kok tidak doakan terpas seputaran berikutnya Rabbana atina fi dunia hasana wafil akhirati fatimah coba coba dia mudahnya laki-laki baru ditampilin salah kedua dan doakan istrinya maka ibu yang maki harap suami jangan siapa yang doakan ketika kita mati pak bapak ketika meninggal siapa yang doakan kita? istri pak, nambil orang apalagi kalau dia masih muda 25 tahun, wuh, nambil orang pak Eh, mobil tak yang kita endreyen dia pakai sama suami barunya kita menderita makin dikubur rumah tak yang kita cicil lunas masukin dikubur nah pakai dengan suami barunya lalu siapa doakan saya sendiri hampir tidak pernah saya doakan temanku kecuali dia minta itu juga kalau dia saya tidak lupa lalu siapa yang selalu saya doakan ibu bapak saya ketika saya sujud Allahumma getirli wali wali daya itulah yang perlu itu yang sangat dibutuhkan di orang yang sudah ada di alam kubur maka almarhumah yang meninggalkan anak itu anaknya doakan terus dibuka ibu sudah tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan gelar duniawi yang diharapkan adalah kiriman-kiriman doa dari anaknya setiap selesai sholat Allah gfirli wa liwalidaya warhamhumah tamarabbaya tapi sayang, seribu sayang, orang tua kita sekarang tidak pernah mengarahkan anaknya, jarang mengarahkan anaknya ke untuk kuliah agama. Bangga kalau dia pintar bahasa Inggris. Hebat nggak tahu anak itu Ustaz? Kenapa nah hebat Pak Haji? Masih kalau satu dia pintar di bahasa Inggris. Apa hebatnya? Bahannya yang pintar begitu? Ah, masa banyak Ustaz? Banyak. Di mana Ustaz? Di, di Inggris. Itu di Inggris Pak. Anak-anaknya bahasa Inggris semua apa hebatnya bahasa inggris memangnya kalau matiki nanti bu, ibu matiki, anak tak pakai bahasa inggris berdoa oh my god please help me my mother <tose> <tose> pasti pakai bahasa dia atau pakai bahasa Indonesia eh, maka titiplah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha bagaimana cara supaya anak tak baik, satu jangan kasih makan barang haram ini tugasnya ibu-ibu kasihan, tugas tak semua itu datang suami tanggota DPR, kadia PNS, kadia tentara, kadia polisi, kadia pengusaha, kadia pedagang, kadia dia datang bawa uang, tanya dulu, tanya pak, halang di kodong ini, jangan sampai kita kasih makan uang haram anak ta kalau anak ta suka makan barang haram, jangan heran, anak tak tinggi sekolahnya tapi kurang ngajar maka ibu yang baik, datang pak, kenapa nah 7 juta, biasa 6 juta ji dari mana ini satu juta haram jika? haram dia ya, masuk haram? Eh, jangan cipap kalau itu satu juta jangan kasih masuk rumahnya. jangan, kasih keluar nah itu istri yang baik bisa kipu? oi <tos> ibu eh, bisa kipu? satu juta mungkin bisa 15 juta bingung gak ini sebentar topi makanya jangan heran, coba lihat istri-istri pejabat orang-orang ya. pengusaha yang menghalalkan segala cara dalam kontraktornya Hah? coba lihat, tiga itu anaknya satu pengedar, satu pengisap, satu kami lari, dua ke bandar coba, coba lihat anak-anak orang tuanya yang suka makan barang haram lihat anaknya, lihat contoh itu anaknya maka ibu yang baik, datang suami tak tanya dulu, halal tidak? jangan cemas soal perutnya nak tapak, demi Allah di Konawe sini, Sulawesi Tenggara ini tidak ada yang mati gara-gara kelaparan. Tunjukkan saya. Mana ada orang mati gara-gara kelaparan di Indonesia. Eh, kita ini punya budaya, tenggang rasa, malu kita kalau tetangga kelaparan. Tapi yang mati gara-gara narkoba, banyak. Mati gara-gara balap motor, banyak. Yang mati gara-gara kelaparan, saya tidak percaya kalau ada di Konawe Maka tidak usah cemas solusi perut. Ya kita cemaskan agamanya anak tak jangankan perut manusia binatang saja Allah jamin rezekinya tahu binatang ibu tahu tahu cicak ibu ibu ibu tahu cicak bapak bapak tahu cicak apa namakan itu cicak nyamuk masuk akal satu terbang satu di dinding dimana ketemu memang ada terminalnya tapi kan Allah maha Coba dengar lagu kita waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Yang Tidak ada bila lagu cicak lompat ke nyamuk. Coba. Oh, mantap. Ya. Dan secemas. Maka yang ketiga supaya ini anak tak jangan kasih makan uang haram. Yang ketiga, kalau punya anak mau punya anak yang baik, doakan. Allahumma Ini doanya Ibrahim alaihissalam sehingga punya anak Ismail alaihissalam. Masih ingat kisahnya Ismail yang kita peringati sekarang bulan Zulhijah. Bapaknya panggil, "Mail, tanggal 10 Zulhijah. Sini kau dulu nak." "Kenapa, Pak?" "Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Nah, bagaimana menurutmu? Kalau anak tak kira-kira di rumah ditanya begitu apa jawabannya, Pak?" Nah, "Apa jawabannya?" Kenapa anak saya, Pak? Nenekku yang sudah tua. <laughs> itu anak cerdas tapi tidak soleh. Ismail, salam. nak disuruh Kak Potong, kok. bagaimana menurutmu? Apa kata Ismail, salam. Laksanakan, Pak. Jangan ragu, insyaallah, Bapak dapat saya anak yang sabar. Tapi Pak, sebelum kita potong ada lima permintaanku, apa itu? Satu, pakai tipiso yang sangat tajam supaya saya tidak lama menderita. Dua, tutup matata pak, supaya kita tidak ragu-ragu karena selama kita lihat bukaku, pasti tidak yakinkah tidak yakin, kak kita berani potongkan yang ketiga, bajuku jangan kena darah supaya tidak melihat mamakku yang keempat, tolong ikat kaki dan tanganku supaya tidak meronta-ronta kesakitan dan yang kelima, kalau saya sudah meninggal pak jangan kasihan, ada lewat anak-anak seumuranku supaya mamakku tidak mengingatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim lalu mau dipotong, pada tanggal 10 sulhijjah itu dia potong anaknya tiba-tiba dia bilang supaya tunggu dulu pak tunggu dulu apalagi nak apalagi nak tolong buka tanganku buka ikatan tangan dan kakiku kenapa lagi nak saya takut kalau saya diikat Allah menilai saya tidak ikhlas buka kakiku dan tanganku supaya saya ikhlas menghadap kepada Allah coba itu anak yang kita butuhkan bukan anak yang tinggi sekolahnya tapi tidak tahu sholat bukan anak yang tinggi jabatannya tapi tidak pernah didoakan kita untuk apa itu semua maka tak sia kali ini, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, ayo ciptakan anak kita, anak yang baik agamanya, tidak usah cemas soal perutnya, tidak usah cemas soal karirnya, baik solatnya, Allah yang selesaikan itu semua urusannya, saya demi Allah, Waktu saya sekolah, waktu saya kecil, menderita hidup saya. Lihat saja pesawat, saya kejar itu pesawat. Kepala nutup, kepala nutup, kepala nutup. Dalam hatiku, bisa jadi itu nanti naik pesawat. Saya di kampung, saya bisa gitu nanti mati sebelum naik pesawat, kan? Dengan izin Allah, capek saya naik pesawat sekarang. Hebatnya lagi, saya pergi kemana-mana gratis. Hebatnya lagi, pulang, bawa uang. Yang ibu cemaskan sholatnya anakmu, itu tugasnya ibu. Bagaimana caranya? usah so? telpon ketika masuk waktu sholat, itu tugasnya ibu. Tugasnya laki-laki, nak carikan ke pembeli cincin. <tuh> ibu, sebagai pendidiknya anaknya, nah, duh, sudah mau sholat. Nah. belum pipi ke sholat dulu. Nah. sudah itu 10 menit, telpon lagi. Nah, sudah mau sholat, belum? Telpon lagi 10 menit, jangan berhenti menelpon sebelum dia bilang "sudah". Itu namanya ibu. Terus sekarang ibu-ibu ada status pun urus OTW pengajian Nice Alhamdulillah menunggu dah saat latih yeah. Sudah dulu pas lewat nabi kan, lagi Itu juga baju na di Youtube <laughs> Kenapa? khusus kau Biar baju pun naurus itu Hah? Oh, action wing tuh X-Wing Cantik memang cantik bu, Ibu, ibu itu anak-anak anak soleh yang kita kewajiban kita ini muka yang habis duit ratusan juta dalam satu tahun ratusan ribu habis wangkat dalam satu bulan untuk blazing apa? Iya. ha? ha? mana Man mata-mana softlens gigi nanakawa hei hui hui hui hui matah mati matiki cicak yang punya rusak itu cacing masuk semua di kita. Ini buka yang cantik nak semua orang masuk di kubur cacing yang punya urusan. Lalu siapa yang bisa selamatkan ibu? Anak. Maka itu, biarlah kita bilang biarlah saya menderita, biarlah apa yang penting nanti anakku selamatkan ketika saya masuk di kubur. Tangan sang suami tak kita jagai tanya ke Ustaz bagaimana supaya berhenti kena serangan jantung itu suamiku? Sebulan keempat, yang kau selalu berhenti HPnya Selalu kau periksa HP-nya gampang kena serangan jantung. Baru datang kau periksa bagaimana ndak mati, kita mati. Kita. Kau tidur kau periksa lagi. Tiga hari kena serangan jantung, satu bulan mati mendadak. Kita berhenti kau berikan. Bila bagaimana supaya berhenti pembohong, jangan kau tanya. Begitu kotanya pasti bohong nih, karena jujur ini, marah kok? Tapi dia bohong, maka caranya supaya dia tidak bohong, jangan kotanya itu. Bagaimana? Karya bagaimana, bagai dia, tambah belek kristus, nah naik, itu materu, jujur, kima, cai, belek, lebih-lebih. Kita juga, Pak, jangan dia suka bohong-bohong istri kita. Karena bohong itu bagian daripada munafik, alasan rapat rapat biji merapat. Nah, telepon masuk nak tulis apa tak nah, res ha? kita juga di, bagaimana dia? kita dibohongi karena kita suka dibohongi. saya ada tambang istriku sekampung enggak mau berhenti menelpon nah saya gak, gak enak juga konsep blokir nanti dianggap ki sombong Nah, dia perempuan dan suka sekali Kak, dari dulu terpaksa itu nomor HP-nya ku tulis penjual batu bata pun Ibu dibohong kok Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. yang pertama anak yang soleh yang ketiga, yang ketiga cara mendidik anak doakan, pendek gitu doanya Rabbi hajrimna solehin ya Allah berikan hamba anak yang soleh coba saya ini kita hafal ibu ya mau makan anak tak kita dikingkang ibu-ibu kita doakan Rabbi Habdi Nasalihin, Rabbi Habdi Nasalihin, kita suap anak tak doakan Rabbi Habdi Nasalihin. Boy pergi sekolah anak tak diisi telinganya, Rabbi Habdi Nasalihin. Pulang sekolah langsung, kalau naik mobil kita perlu, kita cium. Rabbi Habdi Nasalihin, katanya, ya, pake itu mah, ya, diam, shan-shanin. Kita doakan kau supaya jadi naik yang soleh. Besok sampai sekolah mau bolos, jangan deh, nak doakan orang yang tadi mamaku panas soleh. Ada kemanakanku, bumi maghrib masuk main bola. Sudah nih, pi komen, sini kok, berjamaah, satu tilangion, ketumbu ini, asal maki, masih main bola, terpaksa saya masuk lapangan. kubisi telinganya, perpiham lima soni, langsung menangis. Keren semua orang lihat kita wajah bonus tas, nabi siji ke manakannya, nama nangis, dia tidak tahu telinganya sendiri, tangan tu dibawa makan juga. <tuh> <telinganya> Artinya apa? Artinya apa? Kalau anak salah kasih hukuman, ini kadang-kala -kadang cara mendidik kita mulai lenyap dari nenek kita dulu. bapak kita dulu salah dihukum kita. Saya itu pernah dikasih lombok sama mawaku, nggak ada lombok lombok besar yang merah, cobek-cobek dikasih di mulutku diladani orang dulu kalau didengar bicara di kotor. Hmm. dihukum itu anak. supaya apa? kalau kau salah ada balasannya. tapi jangan lupa doakan karena hidayah datang dari Allah. sudah dididik Ustadz, sudah dikasih makan uang halal, sudah didoakan setiap saat, masih tetap sesat bukan tak jangankan kita. Nabi saja anaknya Nabi Nuh tidak dapat hidayah, bukan hidayah bukan kita yang berhidayah. yang wajib kita didik, arahkan, kasih makan yang baik. tapi kalau masih sesat serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu SWT yang kedua yang akan menolong kita setelah punya anak soleh ilmu yang bermanfaat maka handphone kita yang kita miliki jadikan itu sebagai alat untuk menyebarkan amal-amal jariah dengan cara apa? sebarkan dakwah jangan kau sebarkan hoaks ini semua lagi pilkada pemilu serentak banyak lagi itu berita-berita bohong jangan sebarkan, selama kau sebarkan berita bohong, selama berita bohong itu beredar, maka selama itu kau dapat kiriman dosa meskipun kau sudah di alam kubur termasuk foto-foto porno bapak-bapak yang suka bercanda di handphone kirim gambar-gambar porno meskipun bapaknya punya canda tapi prakteknya adalah dosa, maka itu yang hancurkan dosa-dosa bapak amal-amal kebaikan bapak, itu apa? menyebarkan film-film porno dan akan memperbanyak dosa-dosa jari Kemudian apa lagi? Yang akan menyelamatkan kita adalah lari-lari terus pahala. Apa itu? Setelah itu dengan sedekah jari bersedekah. Almarhumah tentu memiliki beberapa aset. Maka sebaiknya kalau anak-anak sudah mapan, maka anak-anaknya akan berkata, "Pak, ini kalau ada peninggalan ya, Ibu, biar ini kita jual di tanah, jadikan masjid." Selama masjid itu dipakai ibadah, maka selama itu almarhumah dapat kiriman pahala. Ibu-ibu nih yang sudah muka-muka sakaratil maut. Nah, yang sudah tua-tua, sudah jual mitu cincinta. Bawa untuk kehidupan akhirat rata. Ustaz, saya mau kuburku terang. Kirimi pembeli lampu di masjid. Insya Allah, terang itu kita punya kubur. Tiap bayar tiap bulan itu masjid. ada itu lampu di kubur tak melubuki. Saya mau punya spring bed di kubur kustad kirim pembeli spring bed di panti asuhan, ya, ya, bukan panti pijat. Panti asuhan, banyak tongi tiap pulang pergi panti pijat. Saya tanya kenapa ke panti pijat, nah harusnya panti asuhan? Bilang sama-sama di panti ustad, sama, -sama panti tapi beda cita rasana bos. Ya. Nah, panti asuhan, demi Allah, orang yang rajin sedekah hidupnya akan bahagia. Orang yang rajin sedekah hidupnya akan sehat, karena Nabi jelaskan siapa yang mau panjang umurnya, sehat walafiat, tertolak dari bencana, as kata Nabi, bersedekah, sedekah. Ibu-ibu sudah tua, orang yang baik dia bilang Nak, itu ada tanahku di kampung, masih laku itu pada 300 juta, sudah dijual binak, itu 200 juta bangunkan komersi masjid 100 juta nya bagi-bagi itu namanya nak kirim memang. nah ini ada masku 70 gram sudah minat jual nih insyaallah ada dapat itu kira-kira 500 juta sudah kau jual nih itu baru belikan nak yang palsu biar ni yang palsu saya pakai. itu enaknya orang kaya pak biar palsu nak pakai nah juga orang asli. <guluh> coba, coba, coba kalau ibu-ibu pejabat kaya biar palsu kita pakai, dia bilang, dari luar negeri itu <SILENCIO> tapi kita orang miskin biar raslimin, bilang, dari mana uangnya gitu <SILENCIO> apakah bersedekalah apakah sedekah harus dengan duit? tidak para aparat keamanan polisi tentara sedekahnya apa? ciptakan keamanan itu sedekahnya ustaz apa sedekahnya? sebarkan ilmu yang bermanfaat anggota dpr apa sedekahnya? ayo kau bikin perda yang kau bisa nikmati sampai hari akhiratmu Pejabat-pejabat sedekala dengan apa? Giatkan pembangunan yang kau akan nikmati ketika di alam kubur. Ayo sedekah. Saya tidak bisa bersedekah dengan jabatan. Sedekala dengan apa? Sedekah dengan jangan ganggu orang. Sebaliknya kalau kita ngambil barangnya orang, maka demi Allah, belum lagi kita di akhirat belum sampai di neraka di kubur sudah sudah disiksa bagi mereka yang mengambil barang-barang tanpa secara benar. bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya. Saya ingin menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berkirma Kullu nafsir ikatin maut Semua yang hidup pasti akan mati Kita ini tinggal menunggu giliran Coba kita, kadangkala kita tidak mengambil itibar dari whatsapp Di whatsapp saya pak Banyak sekali grup Hampirlah tiap hari itu ada imnalillahi Imnalillahi Yang jarang kita pikirkan bagaimana kalau kita itu yang di Saya Saya ada kelompok dosen unhas dalam satu minggu empat sahabat kami yang meninggal dalam satu minggu bagaimana kalau kita yang tiba-tiba di ayat, menjemput, ajal menjemput bagaimana kalau kita tidak siap maka keliru kita pak yang umur tak sudah 50 tahun ke atas coba saya dikerja ke tak siap di Makassar hampir tiap malam saya tak siap jarang saya orang tak siap sekarang umur 80 tahun jarang orang saya tak siap sekarang 70 tahun kalau dulu-dulu, dia berangkali 70 tahun 80, tapi sekarang 40, 50 itu berarti bahwa peluang hidup kita makin ringkas ajal, kata Nabi al-mautu babu mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati nafsin sa'ikatil maut saya ingin bertanya sebelum saya akhiri ceramah saya ibu bapak punya handphone? Ya. punya handphone ibu? Ya punya. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Logbet. Kalau logbet dia di Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mari. Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak, bisa. Ih, ada HP, ada pulsanya, masih bisa dipakai? Bisa, kalau masih. Tidak. tidak. Logbet cas satu jam Uy, full. Erti eh, bang hp HP baru Cas 2 jam, masih low-in. sampai 4 jam, masih low-in. Cas sampai pagi, masih low Eh, berarti rusak rusaknya HP tak? Alhamdulillah, baru saja selesai kipu cas. Pas 1 jam. Kalau pulang ke ceramah ini, yang tadi malah sholat, dia sudah solat, kalau dia bilang, Alhamdulillah, saya bukan nak itu ustaz. InsyaAllah benda besok saya perbaiki agamaku mulai hari ini. Berarti baiknya itu pak. HP tak HP baru? Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran, Sulaiman rahim in allah orang yang baik agamanya bagus imannya selesai dengar dakwah mereka menjadi lebih baik tapi sebaliknya kalau selesai dengar dakwah ini malah nak bilang siapa panggili tustas pak wagu jamak tidak itu ustaz nggak enak empat na bahas saya terus na kena kita ceritakan neraka kayak ton dia dari neraka ah kalau begini pak Berarti taklah disindir Allah dalam Al-Quran Sunnah Rahmanul Rahim Wazawa'un alaihim A'anzartahum Amlam turziruhum La Kau sampaikan ayat Allah atau tidak Sama saja mereka tidak akan Beriman bahkan Ayat berikutnya Allah jelaskan Mereka lebih hina dari binatang Tahu binatang Ibu saya di kampung sampai detik ini Masih jual beli kanan kambing itu kambing ibu saya kalau nakal nah panggil penjayaan he balik ya roh BBE nak si bangna jual itu kambing. Nah ganggu temannya sampai di pasar Aji tidak ada yang beli bali isui kok dia beli Kasih kembali potongin kita bagi-bagi kambing nakal jual tidak ada yang beli potong dagingnya jadi coto isi perutnya jadi coto sate Dagingnya bisa jadi sate, kakinya jadi sop kikip, lidahnya sop lidah pipinya sop kipir, ekornya sop buntut, tanduknya jadi perhiasan, kulitnya jadi perhiasan, semua dipakai, kambing, nakal, jual, Nggak ada beli, makan, tapi kalau ada di sini, bukan tipu, enggak sholat, pengangguran, jelek, buka, bau ketekmu. mau oh, dia apa? Ah. Jual. jual siapa mau beli potong siapa mau makan penjara masih rugikan negara dibayar itu makan setiap hari itulah sehingga Allah jelaskan mereka lebih hina dari binatang bahwa aku undang kita datang ke tempat ini sebagai rasa duka cita dan juga sebagai niat agar kita pulang tidak menjadi lebih hina dari binatang saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah seusia kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Taksi yang kita dengarkan ini, faedahnya buat kita yang masih hidup. Tapi rasanya tidak adil apabila almarhumah tidak mendapat bagian dari acara ini. Bagian yang beliau dapat adalah apabila bapak ibu mengamalkan ilmu yang kita peroleh hari ini, beliau juga mendapat pahala dengan pahala jariyah karena kita datang ini menjadi asbab kita dapat ribu itu. Yang kedua, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan surat Al-Fatiha. Bapak Rasulullah Muhammad SAW, hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk almarhumah. marumah Allah Nabi Mustafa Muhammad SAW, Suma Wuzusil Ruhil almarhumah, marumah Hajayati Luqman, Binti Haji Fisi Al-Fatiha. Al Terima kasih, debit dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul kalam yang fi warahmatullahi wabarakatuh.